Halo pemirsa Budiman, melanjutkan video dari part 1 Kali ini kita akan sharing tentang apa aja yang direnovasi dan total biayanya So, stay tune Bab 1, alasan kenapa renov rumah baru Melihat area dapur bawaan developer, which is, itu cuma muat buat cuci tangan aja sih sebenarnya. Sedangkan kebutuhan rumah tangga itu kan dapurnya nggak cuma buat cuci tangan. Perlu juga buat cuci setrika. Eh, bukan. Itu mah laundry. Jadi intinya rumah tangga kita butuh banget dapur yang proper. Karena tipe rumah juga bukan tipe yang gedongan. Jadi pasti area ini atau area dapur ini akan selalu bersanding mesra dengan ruang tamu. Mau bagaimanapun layoutnya. Maka kita putuskan Dapur itu harus ganteng Yes, dapur adalah poin utama dalam proses renovasi ini Makanya dia yang paling banyak juga dalam anggarannya ya? Bahkan kalau perlu bisa kita buatin videonya tersendiri nih Buat bahas area dapur aja Karena rencananya kita juga akan pakai kitchen set gitu Setelah itu yang sebelumnya atas dapur itu belum ada gentengnya Akan kita tutup rapi dan di plafon ...biar area ruang tamu dan belakang bisa berpadu harmonis. Yang tadinya area ruang tamu panjangnya hanya 4 meter... ...setelah kita gabung dengan area dapur... ...panjangnya bisa jadi sampai 7 meter. Minus 1 meter untuk area terbuka sih. Bab 3. Mempercantik ruang keluarga. Sebenarnya ini maksudnya ruang tamu sih. Tapi kalau dipikir-pikir... Ruang ini tuh nantinya bakalan lebih banyak dipakai kumpul keluarga daripada tamu. Secara keluarga baru tuh siapa sih tamunya? Paling juga yang sering ketok pintu, si cepat, mas JNE, atau mbak Sopi. Nah, karena area belakang nggak kita tutup mampet, jadi masih ada ruang nafasnya atau terbuka gitu maksudnya. Maka supaya air hujan gak nyiprat masuk, kita pasangin tuh pintu seliding kaca aluminium, selebar ruang keluarga, ...setinggi atap plafon, biar pas lagi masak nggak sumpah, dan kalau hujan nggak bikin anyep. Perfect. Untuk pintu kaca ini kita beli sendiri ya, ini di luar RAB Renovasi. Nggak berhenti di situ, supaya dapat memberikan kesan yang lebih lega, lantai keramik putih standar 30x30 ini kita ganti dengan granit 60x60 cm. Nah, ada tips nih buat menghemat anggaran. Penggantian lantai granit bisa dilakukan hanya di area sekitar depan aja. Nggak perlu sampai masuk ke kamar. Karena lantai di kamar juga bakalan banyak ketutup sama kasur dan lemari-lemari, kan? <laughs> Alasan, sih. Empat. merubah bentuk teras. <laughs> Bukan teras ini mah namanya. Tapi podium pembina upacara. <laughs> Jadi sebenarnya rencana buat revisi bentuk teras ini sempat maju mundur karena biaya yang dibanderol itu 3 jutaan sendiri buat bikin teras seperti yang kita mau. Lebay nggak sih? Tapi ya sudah karena kita juga nggak bisa bikin sendiri kan dan udah gatel banget nih sama bentuk teras bikinan BS Allen. Maka dengan alasan anti-mainstream teras pun kena bongkar. Begini hasil akhirnya. Beb lampu dan aksesoris. Untuk lampu di ruang keluarga dan dapur, kita maunya juga yang anti-mainstream. Jadi ini sebenarnya terinspirasi sama akun IG Home Decor sih. Untuk lampunya, kita pakai model spotlight yang arah cahayanya itu dipantulin dulu ke tembok. Jadi nggak langsung jatuh ke bawah kayak matahari yang bolong. Jadi cahayanya bisa lebih lembut dan terlihat artistik. Alah! Penggunaan lampu spotlight juga ternyata bisa ngasih kesan yang luas, karena bentuknya kan kecil-kecil gitu, dan nggak menyelokan kalau pas kita lihat ke atas. Plusnya lagi, kita jadi bisa pasang ceiling fan pas di tengah-tengah. Karena kan kalau pakai model lampu konvensional, itu harus benar-benar dihitung jarak lampu ke kipasnya, biar cahaya lampu nggak kedip-kedip waktu kipas dinyalain. Seperti itu. Aksesoris lainnya yaitu ada lampu taman dan cat depan rumah yang tadinya warna merah SD, kita ganti pakai warna mystical night. Itu catnya kita beli sendiri di toko bangunan di luar kompleks. Sekitar komplek, udah canggih sih toko cat sekarang, jadi semua warna yang ada di katalog mereka ready. Misal, kalau pemirsa mau beli cat yang sama, dapat dipastikan gak ada alasan lagi tuh, stok kosong. Jadi, total RAB untuk renovasi aja, gak termasuk aksesoris ya, itu sekitar 32 juta yang dikerjakan dalam waktu satu bulan. Bab 6, PR. Jadi pemirsa, seperti kata orang tua kami, kalau punya rumah sendiri itu pasti akan selalu ada PR abadi. Yang dimaksud bukan hanya sebatas pekerjaan rumah sapu pel aja, ...tapi benar-benar PR, pekerjaan renovasi. Kalau untuk saat ini, PR pertama, area taman belakang. Ini masih raw banget, mana lampu taman ada yang mati satu pula. Jadi, rencananya area ini mau dipakai buat tempat wudhu. Ada mini gardennya, tapi pengennya bisa buat penjemuran juga. Taman sejengkal aja banyak mau. PR kedua, Area taman samping AKA kandang macan di sini, I'm totally lost. Nggak tahu mau naik saja. <laughs> Imajinasi saya remuk ambiar melihat hasil jadi bangunan, nggak sesuai ekspektasi. Yang belum nonton, cek videonya di atas sini ya, pemirsa. Karena belum tahu kandang macan ini mau digimanain, ya kita skip dulu sambil nunggu investor. Kali aja ada yang mau bangun seven eleven, kan? Strategis banget tuh di dihook. Per ketiga, pasang taran air dan kanopi. Udah, itu aja part 2 dari renovasi rumah sederhana kami. Semoga pemirsa bisa dapat gambaran atau bahkan inspiration dari cerita ini. Boleh tanya-tanya dan sharing juga ya pengalaman pemirsa soal renov rumah. Atau yang mau kasih ide untuk kandang macan, boleh banget ditunggu gagasannya yang anti mainstream tentunya. Sekian laporan dari jurnalis Perlong TV. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam bahagia!